Ini misalnya Loren, Anda orang nih datang ke dirimu, ngasih duit 300 juta, keadaanmu kan seperti ini, terus kamu disuruh pindah ke Katolik lagi mau gak kira-kira? Enggak Bener nih? Bener Mamamu kan susah 300 juta nggak sebanding 500 juta? Enggak 1 miliar? Enggak Serius? Iman saya nggak seharga itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kakak-kakak Sobat App Astronaut? Semoga kakak semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla Jumpa lagi dengan Astro, si Santri Cilik yang selalu ceria Dalam video kisah mu'alaf persembahan channel App Astronaut Pada video kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa dari seorang mu'alafah Indonesia berdarah Tionghoa bernama Gloria Lauren. Video ini kami ambil dari channel milik Koh Agustan, yang juga merupakan seorang mu'alaf Indonesia yang berdarah Tionghoa. Koh Agustan kini aktif dalam berdakwah menyebarkan kebenaran Islam. Jadi, kakak semua jangan lupa untuk subscribe channel beliau ya. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita saksikan saja videonya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa'ala'alihi wa'asa'bihi ha'jum'ai'l-lahu'abarakatuh. Saudara-saudara ku yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini, Alhamdulillah ya, kami berkunjung ini. Berkunjung ke rumah si... Ci... Ya, Cik Tina, sampai Cik Meli ya. Cik Tina ya. Alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat. Dan... Saya bersertar dengan istri ini, istri dan kami di sini ketemu dengan Citina, ya alhamdulillah, beliau dalam keadaan sehat. ya Doanya senantiasa agar tentunya Citina dan anak-anaknya dan tua, ya, dalam keadaan baik-baik. Sudara memang tidak mudah yang menjadi seorang mualaf. Dan sebetulnya ini hal yang luar biasa ini, ini noniknya. CC-nya ini bisa murah, anak saya. Anak saya teh kelas 3S. noni kelas berapa? berapa? Kelas 2 SMK berarti beda, ah, uh, beda 2 tahun. Beda 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 loren Kira-kira kelas 5 umur 10-11 tahun 11 tahun Tertarik muslim itu karena apa? Masih kecil kok tertarik sama muslim? Uh, pertamanya sebelum di agama pertama kan Yang ini mah sebenarnya cuman pemikiran simple anak kecil Dulu mikirnya kenapa pas agama saya kok Ibadahnya tuh cuman hari Sabtu sama Minggu hmm. Tapi kenapa Islam tiap hari bahkan berkali-kali hmm. Emang segitu ketatnya Sampai akhirnya Keluarga saya sendiri harus pindah ke Muslim, tapi hmm. disitu uh, mau bilang boleh bebas, mau tetap di agama yang lama, atau ikut Mama juga. Nah, disitu saya tuh mulai bongkar-bongkar uh, kitab suci lama saya, hmm. terus di kitabnya itu, di ayat ini, surat sama ayatnya saya lupa, tapi kalau nggak salah, Mas Mur, bunyinya itu sama kayak di Al-Qur'an. Hmm. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan uh, hewan yang berpuku tajam, yang bertaring itu tuh ada bunyinya di uh, Al Qur'an juga, tapi saya juga lupa di Al Qur'an tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya. Tapi kenapa tetap makan gitu? Saya nanya sampai ke guru agama teman-teman sekolah, itu bilang itu kitab yang lama. Kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir kitab kok bisa direvisi? Makanya di situ yang bikin. Kayaknya masuk ke Islam lebih bagus, jadi masuk ke sini dan sadar itu, sih. Enggak ada yang nyuruh ya? Enggak, ini sendiri oh, aja Loren gitu. Nih, namanya. Loren. Enggak ada yang nyuruh ya, saudara. Namanya aja nama Katolik banget ya, Loren, saudara ya. Nama baptisnya Gloria Loren. Uh, Gloria. Angela Lora. nama baptisnya. Angela ya. Dan wajahnya saudara Chinese banget ini ya. Ini enggak bisa dicuri ya wajah mamanya pindah ke anaknya ini ya, saudara. Ya. Silakan dilanjut. Uh, tidak tidak ada paksaan kan Loren ya? Iya nggak ada sama sekali. Ya, ya, ya, ya. berarti sudah berapa tahun berislam sekarang? Uh, sekarang tuh berarti udah lima tahun. Ada nggak yang ngolok-ngolok di sekolah Ada. Ngolok-ngolok. Karena dulu pas SD kan sekolahnya di khusus uh, katolik, katolik. Hmm. terus dulu tuh disembunyiin sempat sembunyi-sembunyi hmm. karena mualaf kan? Ya, ya. Tapi kita masih dipaksa untuk ke gerejanya gitu, oh. kan di sekolah tuh ada satu sama gerejanya gitu, tiap misa e, rabu-abu, terus yang misa-misa lainnya kan kita wajib ikut Disitu tuh aku takut, bingung gimana, jadi terpaksa ikut cuman diem aja Nah, iya, ya, sampai akhirnya ditanya kenapa kayak gitu Terus aku tuh percaya sama teman dekat aku, aku ngomong kalau aku ini pindah agama Eh dia ngejauhin aku gara-gara pindah agama mm -hmm. Terus jadi di Rose gitu sama satu sekolah dan ada juga beberapa guru yang gak suka karena pindah agama nah, ke Muslim. Tapi sekarang sudah berjalannya waktu, ada nggak yang model seperti itu? Enggak ada, ada, ada sih. Daya. Malah kayak didukung dan kebanyakan uh, pas SMP masuknya tuh ke sekolah Islamic School. Jadi pas orang-orang uh, di sana tahu kalau aku mualaf itu kayak benar-benar didukung banget gitu. Ya, saudara, ini luar biasa ya. Uh, sebetulnya di luar ekspektasi ya, karena apa? Uh, si Loren ini umur 10 kalau nggak 11 dia berani mengambil keputusan. Saya aja waktu itu 12 tahun yang lalu sekitar sekarang 3533 ya. Itu nggak berani mengambil keputusan. memang pertimbangannya banyak ya, keluarga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi Loren ini umur 11 ya, dia berani mengambil keputusan. Ya, jadi tidak ada yang nyuruh, dia melihat sesuatu yang terbaik ada di dalam Islam. Terus kalau bacaan bacaan itu apal, Loren? Bacaan salat? Uh, Selain al fatihah tahu gak? Tahu. Boleh dibacakan satu surat saja. Surat pendek. Pendek. Boleh mau rada panjang boleh. Silakan dipilih asal jangan al fatihah. Uh, apa ya, Anas? Boleh. Alhamdulillahihimina syaitonir rojiim. Bismillahirrohmanirrohim. <tuh> Ula'udzubirobbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil honnas Allazi waswisufi nas, nas, ya, luar biasa ya saudara uh, Loren membacakan ayat pendek dengan fasih ya Saya tidak meminta al karena itu sebagai pokoknya Orang pasti tahu gitu ya Saya sebetulnya mulai kemarin itu tanda tanya sebetulnya dia bilang anaknya itu masa sih saya jujur sih, ya merasa belum yakin belum yakin karena masa sih anaknya masih kecil terus berani mengambil keputusan gitu ya hmm. untuk berislam dan lain sebagainya saya kira itu itu gak, gak, gak, gak, gak gampang sebenarnya jadi memang perjuangan citina ini eh, sekali lagi apa namanya luar biasa ya luar biasa dan harapan ke depan apa loren Uh, ingin membahagiakan mama, atau bagaimana kira-kira? Uh, prestasi sih. sekolah, prestasinya bagaimana? Punya prestasi di sekolah? Banyak dari SMP. Dulu hmm. uh, gitu tuh plus. SMP, di juara bertahan prestasi akademik. Oh, juara bertahan, apa itu? Prestasi akademik. Prestasi akademik ya, juara? juara satu terus. Oh, juara satu terus. Terus? Sebenarnya, sebenarnya kalau untuk harapan ke depan sih, simpel. Pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat, dan Pengen dulu bahagiain diri sendiri di sini sama mama atau? Ya, cuman uh, kalau diri sendiri nggak bahagia susah untuk oh, bahagia iya. orang lain. Betul betul. Artinya gini, si Loren ini ingin sukses ya, sukses dua dunia akhir. Betul juga, ini logika luar biasa ya. anak umur segini dia berpikir bagaimana kalau saya nggak bahagia, bagaimana saya mau membahagiakan orang lain? Itu juga sangat logis sudah, sangat logika ya, sangat logika sekali. Saudara, kita harus berjuang untuk sekali lagi. Orang-orang Islam yang berprestasi. Orang-orang Islam yang cintakan iman dan Islam. Saya melihat dari apa yang disampaikan Loren ini, uh, begitu tulus ya, ketulusan di dalam hatinya ya sebagai seorang muslim. Tentunya, uh, kamu kalau jadi orang sukses, kamu ingin apa sih terhadap Islam? Nah, ini satu pertanyaan, biar pemirsa tahu. Contohnya uh, begini, kamu kan ingin jadi orang sukses iya. nih. Ya kan? Sukses dunia akhirat. Terus kamu ingin apakan agama kamu ini? Sebenarnya yang paling pertama banget Pengen nyebarin nyebar luasin agama Islam Terus pengen bantu uh, di beberapa daerah Yang belum bisa ngedirin masjid hmm. Dan pengen banget sih apalagi kalau punya uang Itu gak tahu kenapa rasanya pengen terus disedekahin hmm. Ke siapapun itu Saudara ya. kita dukung Loren ini anak yang berpotensi Yang punya kemampuan Dan cita-citanya terhadap iman dan Islam jangan diragukan ya dari sorot matanya dari bahasanya yang masih polos masih lugu ayo ya e, kami juga punya cita-cita sama seperti Loren ini tadi ya kita bantu mualaf bukan hanya mualaf sudah-sudah kita yang kekurangan yang musim, dan lain sebagainya kita perlu orang yang benar-benar cinta iman dan Islam ini misalnya Loren Anda orang nih datang ke dirimu ngasih duit 300 juta keadaanmu kan seperti ini Terus kamu disuruh pindah ke Katolik lagi mau gak kira-kira? Enggak. Bener nih? Bener. Mama bukan kan susah. 300 ratus juta gak sebanding. Lima ratus juta? Enggak. Satu miliar? Enggak. Serius? Iman saya gak seharga itu. Wah, masalah. Saudara, catat ya. Iman Loren tidak seharga itu. Ya, saya mau nangis saya, saudara. Iman Loren tidak seharga itu. Ya, ini perlu dicatat saudara ya. Saya kok mau nangis ngerasanya saudara. Ya, jadi saya kira kita ayo kita perjuangkan kita butuh ya mujahid mujahidah seperti ini saudara jadi saya kesini tidak rugi saudara ya. menemukan seorang mujahidah yang luar biasa seorang mu'alaf yang luar biasa dan saya akan perjuangkan ya jadi siapa loren nggak usah khawatir ya saya om Agus, insya allah lah ya kamu pingin laptop kan ya. insya allah Anda. ya insya ada ya ya saudara ini satu pembukaan yang luar biasa. Saya merinding sebenarnya, merinding uh, luar biasa iman yang dimiliki oleh Loren tadi. Ya. Saya bilang uh, semiliar harga diri saya tidak senilai satu miliar. Bayangkan saudara ini masa orang ya. Saya kira kita semua wajib mendukung. Ya, uh, dia tadi sudah saya tanya. Jadi jawaban kamu Loren bukan hanya sama pemirsa loh, Loren, ya, tapi kamu berbicara langsung. Sama Allah ini ya Karena saya menanya bukan atas personal Tapi atas nama iman Islam Ketika berbicara iman dan Islam Tanggung jawab bukan sama saya Sama mama kamu Bukan Tapi tanggung jawab kamu langsung kepada Allah ya. Dan kamu harus ingat Nanti suatu saat Kalau Allah angkat kamu Kamu tadi apa? Coba ulangi lagi Mau apa? Terhadap Islam kamu mau apa? Aku mau bangun masjid di beberapa daerah oh, yang masjid. belum ada terus. Masjidnya terus aku mau bersedekah Bersedekah dan menyebarkan Islam, Menyebar. apalagi ke keturunan sendiri. Keturunan, sendiri. masalah ya saudara. sudah catat, catat. Pertama membangun masjid, bersedekah, menyebarkan Islam ke keturunan Sendir. sendiri ya seperti saya ini. Ada harapan harapannya lain mungkin siapa Lawrence? Uh, ini cita cita sih. Hmm. Cita cita. Semoga bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang. Ah masalah ya bisa dapat beasiswa, beasiswa. kita doakan ya. Cita-citanya luar biasa banget tapi kalau melihat prestasinya ya uh, apa namanya prestasi-prestasi uh, yang dia dapat kayaknya sih uh, saya yakin kemungkinan ya Insya Allah dapat ya uh, ada closing, closing statement mungkin ada yang ingin disampaikan apa kira-kira buatnya nonton atau kamu punya Inspirasi motivasi nih Buat orang lain Bebas sila. Ini saya sekedar menyampaikan Kalau berbagi itu gak mandang Siapa kita dan gak mandang Berapa kekayaan yang kita punya Berbagi juga ke siapa aja Mau dia agamanya selain Islam Tapi dia tetap sesuai manusia Jadi Kita wajib untuk berbagi Sesuai kemampuan kita dan terhadap Siapa aja yang membutuhkan Itu dari saya Luar biasa saudara ini pandangan seorang muslimah ya, berbagi itu kepada siapa saja. Jadi sudut pandang secara manusia. Ya. Tidak peduli dia Islam, tidak peduli dia Kristen Hindu. Ya kan? Revolusioner, saudara. Jadi jangan pernah menganggap Islam itu fanatik lah ini, itulah. Ini kan pandangan-pandangan kolot, pandangan-pandangan yang tidak beradab. Saya mau katakan, ya, Islam di atas segala, ber, sangat beradab. Ini anak kecil, saudara. Ya, ter terlebih mualaf-mualaf -mu yang lain, jangan jadi mualaf bodong, jangan jadi mualaf pecundang. Ya, selama ini saya hampir setahun lebih ya, kita kita kenal ya. Beliau ini banyak kesusahan, tapi uh, jarang mengeluh sama saya. Maaf ya, pinjam duit apa nggak pernah. Ya, makanya saya juga melihat mualaf-mualaf -mu yang sungguhan. Ayo kita bersama-sama. Bukan berarti yayasan tidak mau mengeluarkan duit tidak ya. Uh, kita ingin lihat perjuangannya. Ketika sampai pada kelimaknya ayo kita, kita perjuangkan sampai habis-habisan. Ya, bahasanya kalau perang sampai berdarah-darah. Supaya ya mu'alaf ini mencapai cita-citanya dan kiroh Islamnya boleh dibawa ya, untuk mem memperjuangkan iman dan Islam. Ya, oleh karena itu, sekali lagi, ini hal yang luar biasa. Ya, yang luar biasa, yang harus kita bilang. Ya, saya kira seperti itu. Subhkana kawahumma wabihamdika asyadu anta astaghfiruka wa atubu Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tadi telah menyaksikan bersama bagaimana keteguhan hati dari seorang u'alafah muda yang bernama Gloria Lauren. Walaupun hidup dalam keterbatasan ekonomi bersama ibundanya tercinta, Lauren tak bergeming dalam mempertahankan iman Islamnya. Sungguh sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua agar tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia, karena sesungguhnya kenikmatan terbesar dalam hidup kita adalah nikmat iman Islam. Nah kakak-kakak yang dicintai Allah, sebelum video ini Astro akhiri, kembali Astro ingatkan agar kakak Sudi mendukung channel kami ini untuk terus bertahan. Caranya cukup dengan like video ini, dan bagikan melalui akun media sosial kakak, agar ada lebih banyak orang yang dapat memperoleh manfaatnya. Kemudian, Jangan lupa untuk subscribe channel App Astronaut dan aktifkan notifikasi agar Kakak tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.